Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat teman-teman warna grafika dimanapun berada Terima kasih sudah berkunjung ke channel warna grafika Dan terutama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang eh, menonton premier dari video ini Terima kasih banyak, saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu Tambah cantik, tambah ganteng, selalu bahagia, pokoknya ya, teman-teman. Uh, nah, teman-teman, uh, pada video kali ini saya akan uh, menanggapi uh, komentar dari salah satu sahabat warna grafika. Ya, ini nama channelnya: Anak Kandang. Pada video saya... Awas gejala dismonet Dolar hijau tapi gak ada iklan uh, Beliau Komentar di di video saya Katanya milik saya hampir 3 bulan Maksudnya uh, Ininya ya Channelnya bukan bini <laughs> Yang 3 bulan <laughs> Milik saya hampir 3 bulan gak ada iklannya Tapi dolar tetap hijau Artinya channel anak kandang ini Ya dia sudah monet eh, dan masih monet ya tapi iklannya nggak muncul muncul. Nah, eh, saya akan menunjukkan cara lain selain daripada yang saya sampaikan pada video berikutnya pada eh, pada video sebelumnya pada video sebelumnya saya menyampaikan apabila eh, iklan di channel teman-teman kalau ditonton di web itu tidak muncul iklannya ya Tapi kebanyakan sih kalau di dari HP masih muncul ya e, Saya juga pernah mengalami itu teman-teman Nah sekarang saya akan tunjukkan e, cara lainnya Bagaimana supaya bisa iklan, keluar iklannya maksudnya Kalau e, diputar di di, di komputer atau di laptop ya dengan menggunakan Chrome ataupun Mozilla ya teman-teman ya nah ikuti terus uh, videonya tapi jangan lupa di like subscribe komen, and share dulu warna grafika studio colek colek buat sahabat uh, saya Mahaka Mas Entertainment seno TV uh, seno TV ya terus resep Cap Nona Uh, Ari Cibi Channel uh, lalu Hasbi Hafiza Channel Tobi Aulia Channel uh, Bang WG Channel semuanya di subscribe ya teman-teman uh, supaya terjadi silaturahmi dan kita saling membantu ya untuk besar di Youtube ini please like and subscribe to support Warner Grafica. Baiklah, teman-teman. Eh, kita mulai saja. Saya yakin, teman-teman sudah subscribe. Yang belum subscribe, ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke monitor. Saya tunjukkan di sini, saya sudah ambil linknya dari anak kandang, ya, teman-teman. Ini, -teman nah, eh, kemungkinan. Kalau masih monet kemungkinan di ini ya. Di kalau ditonton dari HP masih ada ininya ya. Masih ada keluar muncul iklannya ya. Mas, anak Mas anak kandang nih ya. Ini coba eh, ini Mas anak kandang ini 3580, 3580 mungkin ya subscriber ya. Di di-subscribe juga nih teman-teman. Anak kandang ya. Pokoknya, saya promosikan deh, kawan-kawan, di sini ya. Oke, okay, nah, uh, saya akan coba uh, tunjukkan tutorialnya, uh, solusinya, dan insya Allah semoga berhasil ya. Kalau seandainya pakai cara yang ini nggak berhasil juga, mungkin nanti cari cara lain ya. Gitu, oke. Okay. Sekarang, saya akan uh, buka di Chrome baru saja ya, teman-teman. Saya akan tambahkan di sini ya. Sorry, saya ulang biar teman-teman ngerti. Saya akan menambahkan Chrome dulu nih. Yang baru deh ya. Uh, ini di sini coba. Saya tambahkan dari logo ini ya. Menambahkan Chrome-nya ya. Dari gambar foto nih biasanya kalau login ya. Lalu kita ke bawah, add. Dan kita continue without akun oke okay. saya kasih nama kandang aja deh ya oke okay, lalu dan terbuka chrome baru nih teman-teman uh, um, um, um. lalu selanjutnya ya ini masih nggak pakai cara pertama saya nggak pakai vpn atau nggak pakai proxy dulu ya teman-teman ya Oke, sekarang saya cek dulu IP sayanya ya, kita untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa ini uh, masih pakai internetnya Indonesia. Aduh, hai, masih ada nih gambar, uhu videonya. Nah, kita ada di Indonesia, masih ya, internetnya ya, IP-nya juga IP Indonesia nih. Posisinya di masih ketahuan di sini ya posisinya ya masih di Batam ya IP nya juga nih oke okay, nah <tuh> nah sekarang eh, saya akan tunjukkan eh, caranya eh, kalau teman-teman sudah coba eh, dengan memperbarui video dengan eh, mematikan dulu semua monetisasi video yang ada di channel teman-teman semuanya ya tidak terkecuali jangan tersisa satu pun dan kalaupun teman-teman hmm, mengupload, sebaiknya di monetisasinya dinonaktifkan dulu. Lalu ratingnya dinonaktifkan kalau sudah ngikutin video yang terdahulu. Dan terus eh, di, saat, di saat mematikan iklan itu, ya teman-teman eh, sudah rajin ya. Sudah rajin ngupload tiga video, 5 video sehari. Masih juga nggak keluar iklannya. Jadi teman-teman gunakan cara ini Cara selanjutnya ya Yang teman-teman butuhkan selanjutnya adalah User agent Kita pakai user agent ini dulu Tanpa menggunakan PVN atau tanpa menggunakan uh, Proxy ya Apakah apakah ini ya uh, Apakah walk wow, gitulah? lah Apa sih sebutnya Bingung saya juga. Bodoh. Eh. Ah. Nah, saya tambahkan tab dulu nih. ya Lalu, setelah ditambahkan tab ya, teman-teman lalu ke webstore ya. Di sini, kalau teman-teman di layarnya belum ada webstore seperti ini, ketik saja di pencarian webstore. Nah, pilih webstore Chrome ya. Nah lalu pilih yang ini ya Chrome Web Store Nah akan muncul seperti ini Oke okay. Lalu Ketikan saja user agent Ya gitu ya user agent Nah Oke okay. enter saja Eh sorry Enter saja Nah, sudah. Lalu, teman-teman pilih yang kedua ini ya. Teman-teman, saya sih biasanya pakai yang ini ya. Nah, pilih yang ini. Ini teman-teman, klik. Oke, okay. lalu tambahkan ke Chrome. Setelah itu, add extension. Nah, ini dia minta turn on sync. nggak usah, teman-teman, karena... Kalau turun onsing kita harus uh, apa ya harus login ya. Jadi saya nggak mau login. sudah. sudah. Nah lalu teman-teman klik nih uh, extension ya. Tandanya ini seperti puzzle. Klik saja. Lalu user agentnya di sini dipin Nah jadi biru kan. Nah dia muncul di sini teman-teman. Tuh ya. Nah setelah itu teman-teman klik saja di sini. Ya. Nah, di sini ada Chrome, ya. Nah, ini adalah uh, sistem yang kita gunakan, ya. Browsing yang kita gunakan sekarang. Nah, yang kita rubah itu yang di sini, nih. Ini kan Windows, ya. Uh, ini sistemnya Windows, ya. Ini browsernya, ya. Nah, jadi kita merubah sistemnya di sini, ya, teman-teman. Klik. Oke. Okay. Lalu, teman-teman boleh... Karena iklannya munculnya di Android aja kan. Nah kita pilih Android ya. Di sini pilih Android nih temen. Kling Nah ya. Oke. Nah jadi di sini e, seolah-olah menggunakan user agent ini seolah-olah e, Chrome ini digunakannya di Android loh teman-teman ya. Jadi dialihkan ke Android. Padahal kita pakainya di web ya ini sih sebenarnya buat teman-teman yang mau nontonin sendiri ya, mau nge-push ya, gitu. Nah, jadi, ini teman-teman boleh pilih semua yang ada di sini. Nanti teman-teman pilih-pilih pilih aja ya, di sini. Ya, e, Nanti di mana yang muncul iklannya ya. Coba saya pilih yang nomor satu dulu. Saya kasih tanda titik di sini. Ya, apakah muncul di Android 7.1.1 ya Oke lalu Jangan lupa ini apply all windows Lalu Yang kedua apply active windows hmm. Sudah Nah Kalau sudah teman-teman Ini ditutup dulu ya teman-teman. Oke Lalu saya tambahkan Eh sorry Nah ini saya tutup saja ya Oke, lalu saya tambahkan tab di sini. Saya akan coba langsung ke YouTube-nya. Oke, saya pilih YouTube ini. Nah, dia tampilannya jadi seperti ini, nih, teman-teman. Ya, nah, sekarang saya akan ambil, ya, sambil judulnya deh di sini, ya. nah sini ya saya copy lalu saya pilih yang sudah ada user agentnya lalu saya klik pencarian di sini lalu paste enter nah ini nih ya muncul nih di atas anak kandang nih oke coba kita klik apakah keluar iklan close ya lalu saya akan clear history lagi clear browsing data advance nah kita centang semua nih ya kalau kita clear data ya sudah bersih kembali nah sekarang user agentnya akan saya rubah kita klik lagi user agentnya coba kita pilih yang ke nomor 41 coba ya ini lalu apply android 11 ya teman teman lalu apply active window oke okay. lalu saya tambah tab lagi youtube saya buka oke okay. saya klik youtube ya Oke okay, saya buka ini setting History Saya mau Clear watch history dan search history nya dulu Oke okay, Sudah saya balik lagi Sekarang saya akan Kopikan lagi judulnya Ini Lalu Setelah muncul kita dapat Kita <SILENCIO> Ini coba saya cari video yang lain, anak kandang saya tonton yang ininya. Coba <SILENCIO> eh, iklannya sesuai tutorial saya. Eh, sekarang saya akan mencobanya eh, menggunakan proxy, lalu menggunakan user agent. Ya, teman-teman, ya, ini saya matikan dulu nih, youtubenya nih oke okay, saya clear history ya saya clear history lagi clear browsing data advance ini sudah tercentang tadi clear oke okay. sekarang saya akan uh, ini saya akan menggunakan apa namanya proxy ya teman-teman ya oke okay, teman-teman eh uh, sekarang saya akan lanjutan lanjutkan deh lanjutkan ya teman-teman <laughs> oke saya sekarang akan setting proxy nya saya sudah punya sini proxy amerika ya di sini teman-teman lalu saya akan setting nah untuk setting proxy di chrome sudah saya buat ya teman-teman ininya tutorialnya teman-teman cek aja sendiri saya ke titik tiga sini lalu ke setting and then saya ke sistem open your computer proxy setting oke okay. oh sorry teman-teman saya mau kasih spooknya dulu di sini teman-teman ya di sini sebentar sebelum saya pasang proxy saya ke webstore lagi saya mau install Spoop time zone nya di ini Di extension Ini dia Nah saya pakai spoop time zone yang ini Add to chrome Add extension Oke okay. Turn on sync nya saya matikan Lalu extension nya di sini saya spoop time zone nya Saya pin Tuh ya, Jadi, pakai dua. Spot lain, John, sama uh, Spook, ini. Spot John, sama user agent, ya. Nah, ini kita delete aja. Oke, okay. sudah. Ini spot zone nya sudah. Ya, kita kembali ke titik tiga, ya, teman-teman. Ya, ini IP saya, saya matikan juga. Oke, okay, kita kembali ke titik tiga. Lalu setting. Lalu sistem, Lalu kita ke open your computer at proxy setting. Nah, di sini use proxy server. Oke. Okay. Nah, saya masukin proxy ya. Ini use proxy server-nya di on-kan ya, teman-teman. Nah, saya masukkan ini ya, teman-teman. Ini ya. Sudah tuh satu enam delapan dua kosong lima satu enam satu satu tujuh tujuh enam dua tiga sembilan ini portnya ya ini proksinya satu enam delapan titik dua lima titik satu enam satu titik satu tujuh tujuh jadi teman-teman kalau nanti punya IP address proksinya pakai punya teman-teman portnya juga punya teman-teman ya Oke lalu save sudah lalu ini kita close saja nah sekarang saya mau cek where-nya apakah sudah berpindah nah kalau pakai proxy setting eh kalau pakai ip address dari proxy teman-teman eh, tuh pasti diminta username dan password ya masukkan dulu Oke, okay, sign in ya. Nah, saya nggak nggak mau simpan nih ya. Nah, lalu kita cek where net nya apakah sudah berpindah ke Amerika? Oke, okay, ini sudah berpindah ke Amerika ya. Satu enam delapan dua eh satu sama dengan di sini, lalu ininya ya GMT nya nih eh, lokal waktu lokalnya ya waktu amerikanya jam 13.38 ya GMT 04 tapi di sistemnya eh, tanggalnya sama tapi jamnya masih belum sama jadi kita akan sepup dulu teman teman kita dekatkan nih eh, mouse nya ke ini ya. Kita dekatkan ke spook time zone lalu update time zone. Klik kanan update time zone IP. Nah, ini ya muncul. Di sini ya. Oke. Dek kecilin dikit, Dek. Kedengeran, Dek? Dek Kecilin itu suara itu loh. Kedengeran ke rekaman gua. Ya, ya. Oke, kita refresh ya teman-teman. Nah, setelah di repress, ternyata baru GMT-nya saja yang berubah. Jadi saya... Terpaksa harus manual settingnya nih ya Untuk GMT nya uh, Untuk waktunya ya Jadi saya ke Ini ya Ke Spoop Time Zone nya Klik kanan Lalu Saya ke option Nah di sini kita pilih Yang GMT 04 nya nih Misalnya Porto Velho nih ya teman-teman ya. Nah, Porto Velho, Lalu saya save option di sini. Lalu kita kembali ke nya Lalu kita refresh. Nah, udah sama nih ya selisih selisih eh, satu detik saja selisihnya 1 detik saja ya ini udah sama nih jamnya dan eh, timezonenya juga sudah sama ya oke okay. atau misalnya coba kalau saya coba lagi sorry klik kanan ya di zone-nya. option ini dia waktunya mana sih New York ya kalau pakai yang dekat-dekat New York itu gimana dia Option saya pilihnya New York, New York. Nah, ini New York. Coba saya pilih yang terdekat lah, Nassau ya. Saya option, oke kita refresh. nah Ya ini juga hampir sama ya teman-teman ya Oke Lalu Ini sudah sama Dan ini 90% teman-teman Jadi kalau beda negara ya Beda-beda ya teman-teman uh, Ini presentasi uh, pengecekannya ya Karena kalau uh, ininya kuat negaranya kuat ini dia memang beda-beda nih akan sulit sekali ke 100% ya teman-teman ya kalau misalnya teman-teman merasa nggak yakin dengan 90% ini ya ganti IP addressnya ya tapi menurut saya 90% sudah cukup yang penting jangan di bawah 80% ya lihat yang penting ini proxynya sudah sama eh, no ya Anonymizer nya juga no jangan sampai titik merah ya teman-teman ya Blacklistnya juga no, ya. Nah, sekarang ini kan eh, karena user agent-nya ini pakai Android. Nah, ini sudah sudah benar nih. Android, ya. Oke. Okay. Android Mozilla, ya, di sini tuh, teman-teman, ya. Nah, ini kan Android, ya. Brave 5, nih. Nah, ini ya, Mozilla 5, nih, ya. Oke. Okay. Nah sekarang kita Akan Ini lagi Kita close ini Lalu sekarang kita akan ke youtube nya lagi teman teman ya Oke saya ambil youtube Youtube nya ini ya teman teman ya Nah, coba saya klik pada bagian profilnya, setting, history, ya, clear watch history nya juga, lalu clear set history-nya. Oke, kita kembali ke YouTube-nya sekarang. Lalu di pencarian, kita lihat lagi anak kandang ya, teman-teman ya. Apakah keluar iklan? Kita di sini pakai tiga tire. Jadi tire depan ini kita pakai tiga tire. Untuk pemanannya kita kasih depan berjarak tiga meter dari DOC ya. Karena kalau terlalu dekat sama DOC, DOC-nya ini cenderung tidak keluar. Coba kita ganti user agent ya, teman-teman. ganti pakai iOS coba ya. iOS Chrome, play, play. Oke. Nah coba ini nya Udah berganti iOS belum ya? Ah ya sudah ganti iOS ya. Lalu kita ke YouTube. kita sorry kita cari di pencarian anak kandang nah kita coba nggak uh, keluar juga ya sedang dimatikan dia ini uh, settingan iklannya kita reset lalu iosnya ini kita ganti ke Windows ya kita pilih Windows yang ini ya oke apply apply lalu saya clear history lagi clear data oke saya buka youtube lagi kita masukkan passwordnya ya teman teman karena tadi clear data oke sudah masuk Sekarang kita Youtube ya Never Youtube Nah ini udah uh, Apa ya <coughs> uh, Mode ininya Mode User agentnya sudah berubah Ke window lagi lalu Kita akan Cari anak kandang Nah, ini ya. Nah, ini coba. Thanks Nah, ini udah udah keluar iklannya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman uh, cari aja ya di sini yang cocok yang cocok eh, di Chrome nya teman-teman ya user agent nya ini ya jadi tadi di di Android nya nggak keluar lalu di apa eh di apa namanya di oh, di iOS juga nggak keluar nah lalu saya reset kembali dan untuk Windows nya di bagian Windows ini saya ganti Chrome-nya 103 ya Windows 10 nah ini ya Chrome ke Mozilla 5 nih ya ini temen -temen ya. Coba kita lihat power-nya nih baliknya ke apa dia. Nah nih ya OS-nya Win 10 Chrome-nya 103 tuh nanti ya Mas kandang eh anak kandang ya di, dicoba ya. Tuh ya gitu ya teman-teman ya. Nah ya nih, sudah ini, ya. ini video yang ini. jadi gitu ya teman-teman solusinya nanti teman-teman cari-cari di user agent ya di kota KTK nih di bagian sininya ya di Windows misalnya nggak ada cari di macOS di Linux ya Sampai dapat ada iklannya ya Atau Teman-teman boleh pilih ke Android seperti itu ya Teman-teman ya Nah oke okay. Jadi nanti teman-teman eh, Kalau emang iklannya gak keluar Di web terus pakai cara Video saya yang sebelumnya Gak berhasil Ya, ya ini solusinya eh, Pakai eh, User agent Ya Lalu teman-teman pakai uh, proxy. Nah kalau misalnya teman-teman nggak punya proxy ya IP address dari proxy ya teman-teman pakai pakai VPN lah ya teman-teman ya. Nah ini tuh nih ya Mas anak kandang nih ya. Nih videonya nih. Tuh Learn more Iklan Nah tengok tuh. Nah, keluarga, keluarga. Wow, we're yeah. tons of Here. What's going Semoga... On? Hi. Semoga cara dari saya ini menjadi solusi buat uh, abang yang punya channel anak kandang dan buat teman-teman uh, yang lainnya ya, yang apa, yang mempunyai masalah yang sama. Akhirnya. Saya Warna Grafika Pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya teman-teman ya e, Dan tinggalkan komentar jika teman-teman pengen <kosok> Pengen dicolek-colek pada video saya berikutnya ya Akhirnya saya pamit undur diri Wabilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali